pulang kampung, ya, Hah? kampung. Kan pulang kemarin? Jadi ada lagi, lagi bagus, tak lontong hasil buatan aku? Lumayan, hancur ya? Enggak, enggak. kok kayak nasi? ini yang terlalu besar. oh, berarti kurang banyak. yang ikinya. kecilnya bagus. Ya? kecil bagus lah ya. Hmm, enak. Itu lontong buatan aku guys Terkadang tadi malam Nah Ada AL Iya ya, tamu itu. perdana ada AL, AL Datang Singgah singga. Singgah iya. dulu Makan lontong Makan lontong Makan lontong Beli klik Beli klik Beli klik Tak bisa balik kampung, tapi yes. masih bisa pediokol. Tak nah, ada yang balik ah, nih, ha, ramai di sini cucanu cucu, nah, cucu ah. bertambah terus. Nah guys, karena kami nah, tidak, ma, tidak balik kampung. Ada sudah melahirkan ya nih. Uh. Karena kami tidak balik kampung. Adik Mesa punya adik bentar lagi, Meisa nana anu, nambah lagi dia nah, ya Udah keluar. Nona bikin lagi ya boleh gak aku adik mesa tahun ini kata. kami tak balik kampung karena kami kemarin udah balik kampung nah jadi kami ah, lebarannya nih pakai PC aja nih Sampai video nanti. call nenek <laughs> nah selamat lebaran nah kami lagi di rumah mak barbar nih soel, soel Mabar, barbar nene, nene. Hmm. yang cari aku kenapa tak bikin video ya aku sibuk Nah, nih. Yuda, ah nih. Yudha nggak apa tak bikin video Sibuk juga yaudah, ya. Oh, <laughs> Yuda ya Yuda Yudha ada Bet. bisnis baru ya Yudha ya. ya. Nah. Kami lebaran, lebaran Idul Fitri kami masih di sini. Kemarin Idul Adha kita di sana ya. Lagi demam lagi demam Adik Nah, aduh Adik Ih, rambutnya nggak begitu baju dah cantik, Hai. nah lengkap ada pak iwan ada pak dio ada pak ziko juga gitu. pokoknya di tahun depan Insyaallah kita balik semua ya. Nah. nah tahun depan kita balik semua. Kena kemarin dah balik kan. Wah ini ampo ni. Wei. Tada tada. Kau pagi pagi udah ampo kau. Demang -demang Aku mau tanya Yuda nih. Hai, Om. Hai, Om. Kenapa? Ngapa jarang upload iya. video? Oh, emang lagi sibuk. Lagi sibuk, Mas. Pak, Biarlah. Kita nih enggak harus datang terus, Mas. Apa di dibawa masuk ke kampus. Maksudnya tuh, eh. Mau Jadi mau dibawa terus. Ya, ya enggak, asalnya ayo, kita mau pinjam. Udah -tiba. Tiba, tiba. Tidak, tiba, tidak. Tidak napa. Maksud, maksudnya tuh apa video bongkar motor gitu atau beli beli motor baru gitu ujung ujungnya gitu. apa hmm. HP satu tidak beli HP udah ya. pindah profesi ya, ya. aku tak tahu terima tak aku aku kasih ide kau ada? Bongkar, motor, hmm. bongkar motor bongkar, bongkar motor motor kasih tantangan A kasih tantangan baru beli semprotan eh baru beli semprotan motor ceritanya inji motor. Jadi oh. dompet oh, hilang. Ah, hilang. Saya bilang hilang, kalau duit itu sudah dalam hilang. ujung ujungnya kan bangkrut. Itu mesin cuci semprot motor tuh. Iya. Bagus, bagus sekali pakai udah ya, ya. Pengetesan banget. Ya kan jual tuh hanya buat bikin surat hilang. Kan? <laughs> ada duit lagi. Bikin suruh hilang, enggak ada duit. Keselam kek duit. Ha, suruh hilang tak ada pakai duit. Ah, ngasih, minta. Enggak ngasih nah, 20000 kasih, kasih ribu. aja, Kan ah, oh, nah, banyak ya. yang buat tuh ada oh, berapa lembar. banyak dibikin. Oh, oh, KTP, ya, ya. ATM. Nah, banyak Oh, bro. gitu. Bayangkan, si, aja dia tidak ada duit. Jadi udah dirubah semua. Kalau habis lebaran, habis lebaran baru anu. Kau, kau dia. Bikin, bikin konten anwajah Kalau terang kali takutnya busak macu Motor ya. elektrik cuburin eh, ke paret atau apa nah, Sayang kali <laughs> Yes, itu konten versi Bukan aku om, aku gini nomor konten om gini om Apa? apa? Bela... Ah, motor oh, youtuber ya, yudaster dibeli sama Ini seharga 125 juta Tama-tama dia mau beli Rp. 100 juta Itu konten versi bagus juga Ya kata kata kata mak Motor apa dibeli 100 juta kan kita gak tau? pokoknya Bisa -bisa eh, pokoknya intinya judulnya motor air hacking terserah ya. kau banyak hilang ke STNK nya hilang ke ya kan Tari -tari. ah motor ditawar SMK berapa mungkin habis lebaran baru buat lagi nah itu idenya kalau aku memang tak... jelas keluar masuk rumah semua sesuatu tanya, surat dibawa <kuh> ya kayak mana jatuh Tunggu siannya. Hanya kami deh. Masih panas orang. Ini juga nih <coughs> rewel nih ah. Pada sakit lebaran. semua macam mana cerita. Bingung bingung bingung. Gembung gembung. Nah kita pergi ke rumah adekku. Nah ini rumah dia. Assalamualaikum. Halo. Wah, Lebaran di Batam nih ya. Ah. Tak balik kampung ya. Kampung. Kampung. Kampung. kampung, udah jadeng. Kampung udah balik duluan. Itulah. kampung. aku itu udah kampung Mana kampungnya? Tibilan dijual. Di Wah, rumahnya nih baru renovasi lagi kayaknya nih. Tahun kemarin Tak kayak gini ah, Di belakang pun pink ha. Eh udah di keramik ya Tak maksudnya Itu tempat dapurnya Eh mantap Aku datang sendirian aja nih Orang itu entah mana tadi Wah guys Banyak kasbet tadi yuk Mana nih bujang aja sendiri nih? Jangan saya nih. Mana Mak tadi Mbak Barbar tak diajak? udah dijual, Mbak Barbar pun udah buku. <laughs> iya. Mau dijual. Memang tak menghasilkan lagi dijual. Tidak berproduksi lagi. Ini mau. <laughs> <tuk> apa sarang burung? <coughs> dingin, tahu semua tadi. itu panda, panda. oh sarang burung walet ay, nah, hey. Esha, ha, panggil dulu kakek, kakek, panggil dulu, cepat, ngeliatin batin di dalam mana? Kalau awal tahun, hey, tahun ini. Nah, ini kita pergi lagi ke rumah adikku yang satu lagi. Itu rumah Meisha. Wah, rumahnya ada kolam berenang Bisa, nah, ayo kita masuk kolam renang. Ah, bisa masuk, ada eh, oh abang yang main nih. Bang Aka yang main ya kan? Oh. Nah, Bang Aka nah, tak ada kolam ya, ya. benang kan di rumahnya? Nah itu. Nah, oh. mandi bola oh. ya Bang. Oh. Yeah. Okay. Iya. Mandi bola. <laughs> eh, pandai <laughs> masuk. Pandai <laughs> masuk. Pandai <laughs> masuk. <Pande laughs> masuk. Eh. Pak, bapak. Di Masya. kalau jalan tinggal ini aja melangkah. Iya. Yeah. Nah, <laughs> tapi masih goyang-goyang nah, gitu masih aja. Goyang -goyang. <laughs> Nah. Iya. Ah, oh, gitu iya, iya, caranya. Gitu iya, oh, iya. caranya keluar. Bajunya iya. panjang. Iya. Oh, Nanti baju lu, ganti baju lu biar biar ini. Oh, kalau nanti ini sudahlah iya. nih. Turun naik, turun naik. Eh, enggak nama di bola ya kalian berdua <laughs> ya. Hah? <laughs> iya. Apa nama di bola. Bolanya itu. <laughs> <atau> tambah satu. <laughs> <juga>, satu <laughs> Kayak, ada masya, ada masya. Kita kemana? Kata Bang Aka mau mau naik odong-odong ya. Iya dek. Nah, adik ceritanya mau naik odong-odong guys. Odong-odongnya kayak gitu. Nah, ke jalan. Orang sepi, eh, hey. Asia, Asia, cepat! Hey. gitu, cepat! Aisyah, gitu. Ma Abang akan naik. Eh. Satu. Ya. tak puas main itu mau main ini lagi mak abang tak puas dia mau main ini. odong-odong sekarang dia nak main patuh roda Jual aja, jual lah. Gini loh, badannya duduk ke depan gini, gini. Ah. Ih, lap. Ya, lagi gitu. Ah, lap dulu. Ih, lap dulu, Bang. Cepat, cepat kejar ke Bapak sini. 好